Halo guys Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Zairi dan kali ini saya akan bahas tentang Ebony Watch. Ini adalah jam tangan yang paling unik yang pernah saya review sekarang, karena dari segi desain semuanya berbahan wood atau kayu. Untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi video, dan sekarang mari kita mulai videonya and let's go. Oke okay guys, jadi yang pertama, di bagian boxnya ini terbuat dari kayu yang cukup solid dan lumayan berat juga. Dan untuk bagian depan, terdapat logo ebony di bagian tengah. Dan sekarang kita buka dulu aja isi di dalam boxnya ini ada apa aja. Untuk paket box, yang pertama terdapat sebuah kartu garansi beserta sertifikat paket pembelian. Lalu ada ucapan tanda terima kasih beserta website dari toko tersebut. Dan selanjutnya, inilah dia tampilan dari ebony watch. Modelnya yang cukup mini ini serasa unik dan simpel banget menurut saya. Dari segi desain, Ebony Watch ini memiliki model bulat, dan untuk case-nya sendiri terbuat dari bahan maple yang cukup keras dan lumayan solid juga. Untuk bagian samping terdapat sebuah crown yang posisinya agak condong ke atas, lalu pada bagian belakang ada logo Ebony, dan untuk mesinnya sendiri menggunakan kualitas Miyota Jepang. Pada bagian strap terbuat dari bahan leather atau kulit sapi asli, dan untuk pilihan warnanya saya pilih yang warna honey atau madu. Pada bagian bekel terbuat dari bahan stainless steel, dan pada bagian belakang strap berwarna abu-abu yang cukup halus juga waktu saya pegang. Untuk ukurannya sendiri, ebony watch ini berdiameter 34mm, ketebalannya 12,5mm, dan lebar strap berukuran 16mm. Sementara untuk tampilan dari dialnya sendiri, ebony watch ini berwarna putih, serta pada bagian kaca yang dibuat cempung, lalu ada logo ebony yang di bagian tengah. Setelah saya coba pakai, ebony watch ini cukup nyaman juga bila digunakan dengan ukuran diameter tangan saya yang kecil, karena strapnya yang juga lembut, jadi serasa nyaman banget gitu saat digunakan. Oke okay guys, mungkin cukup itu aja video review saya mengenai ebony watch ini, semoga kalian suka dengan videonya.